aja Masih banyak yang bisa kita lakukan Hari ini, esok dan seterusnya Bahagiakan dirimu, bahagiakan dunia Walau hidup tak pernah indah Tetap tersenyum dan bernyanyi Jangan lagi Kalau nangis sendiri Anggurkan kepalamu Dan teriakan Walau hidup tak pernah indah Tetap tersenyum dan bernyanyi